Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Bambang Isamutraga. Oke, okay, di kesempatan kali ini saya berada di Desa Pinang Merah yang berada di Kabupaten Merangin Jambi. Inilah ekon Desa Pinang Merahnya, guys. Jadi, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen ya guys. Oke, inilah ikon pinang merah. Oke, inilah ikon pinang merah guys. Inilah ikon desa pinang merah. Ini adalah satu embung ya. Dimana embung ini uh, ada ikannya. Nah, infonya sih ada ikannya nih guys. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman ke pasar beduknya guys. Dimana pasar beduk ini akan seru banget. Masalahnya, dibarengin atau bersamaan dengan pasar tradisionalnya. Gimana keseruannya? Ikuti channel kami atau ikuti konten ini ya guys ya. Jadi, jika yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Oke, okay. gimana keseruannya? Kita lanjut. Oke, okay, jadi guys ini saya udah di depan pasar pinang merahnya. Gimana keseruannya? Coba tengok ini. Di belakang saya ini udah ada. Pasar tradisionalnya plus pasar beduknya guys, coba lihat inilah Inilah kondisi pasar beduk dan pasar tradisionalnya guys ya sinilah kondisinya Inilah kondisi pasar tradisional desa Pinang Merah dan pasar beduknya guys Gimana keseruannya kita Kita akan review guys ya atau blusuan kita akan berusuhan, gimana keseruannya, ikuti channel ini ya guys ya oke, okay, inilah kondisi pasar beduknya guys kita dari mana? dari sana? dari sana ya? oke, okay, kita dari sini guys oke, okay, kita mereview inilah kondisi pasar oke okay, guys, inilah kondisi pasar beduk desa pinang merahnya guys ya bisa dilihat, inilah kondisi pasar beduknya. Ini dari ujung depan Alfamat ya. Kondisinya seperti ini. Ada penjual buah. Oke, mari kita follow. ikuti lebih dalam lagi. Gimana keseruannya? Di sini ada angkringan juga. Bisa dilihat, angkringan. Ada angkringan. Oke, di sini ada ada chicken juga bisa dilihat ada chicken KFC. <tuh> <tuh> Oke. Bisa dilihat di sini juga sudah ada tersedia berbagai macam kue lebaran. Oke. Bisa dilihat ini sudah ada persiapan untuk lebarannya, guys. Oke, kita review lagi oke okay, bisa dilihat ini kondisi penjualan kue untuk persiapan lebaran padahal ini lebaran bentar lagi ya masih satu minggu lagi ini jual hiasan penjual hias ada bermacam macam bisa dilihat ini ada buah Ya, berbagai macam buah inilah kondisi pasar tradisional di Sapinang Merah ya, merahnya gajah seperti inilah ini gabungan dengan uh, pasar beduknya, guys ini di sini pasar tradisionalnya malam ya dari jam 5 sampai jam 9an beginilah kondisinya Oke bisa dilihat ada yang jual buah. saya jual buah. Kita masuk, kita masuk, kita masuk. Oh. Ah inilah cendol dawet ya? Ya. Oke, kita... jadi untuk teman-teman yang pengen cendol dawet atau es dawet cincau bisa aja datang langsung ke Desa Pinang Merah di pasar Desa Pinang Merah. Kabupaten Merangin. Oke, okay. inilah yang butuh seger-seger. Oke, okay, kita belusuan yuk. Nah, itu. Ah ini. Oke, okay. ini ada buah juga guys. Ada cabai. Ada cabai tradisional. Oke, okay, kita belusuan guys. Oke, okay. inilah kondisi pasar rakyat desa Pinang Merah. Inilah kondisinya guys. Wow luar biasa. Ini ada buah, ada penjual buah. Oke okay, desa ini terletak di Kabupaten Merangin guys ya, Kabupaten Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Provinsi Jambi. Inilah kondisinya. inilah inilah kondisi pasar desa Pinang Merah Kabupaten Merangin oke okay. oke okay, inilah kondisi pasar desa Pinang Merah Kabupaten Merangin sana oke okay. inilah kondisinya kondisi pasar desa Pinang Merah guys bisa dilihat bisa dilihat guys seperti inilah pasar rakyatnya kita ke sana yuk. yuk kita ke sana kita ke jalan sana yuk oke inilah kondisi pasar desa pinang merah Kecamatan Pamnang Barat, Kabupaten Perangin Jadi di salah satu desa eh, Desa ini memang terkenalnya pasarnya malam ya guys ya Ya, kayak gini lah kondisinya Pasar tradisionalnya guys Oke okay, guys, inilah kondisi ya Kondisi pasar desa Nang Merah, Kabupaten Perangin ini makanan lauk paunya, guys. Kita wawancara, Mbaknya boleh wawancara, Mbak. Boleh nggak? Oh, lagi ga okelah okay kalau gitu Terima kasih. Oke, okay, inilah kondisi pasar beduknya. Pasar Beduk, Desa Pinang Merah, Kabupaten Merak. Nah, kondisinya, guys, bisa dilihat. Mas? Masnya dari mana? Boleh wawancara? B2 oh, Masnya dari, oh ini, inilah masnya dari pembelinya dari luar daerah ya? Mas siapa nih? Mas Hanan Mas Hanan, oke okay. Ijin, ijin mas ya? Ini ngomong -ngomong. dari sini, jauh-jauh dari B2, berapa kilo mas? Dari B2 ke sini mas? 7 kilo Wai Bisa dilihat kan? Ini dari desa lain datang ke itu B1 Itu permannya b itu mas Bisa dilihat? Itu permannya B1 itu Oke okay. Ini, tolong syuting permannya B1 itu bisa dilihat Oke okay. okay, jadi kita lanjut lagi yuk mas bisa dilihat kondisinya kayak ginilah pasar desa pinang merah ini takjilnya udah <laughs> udah hampir buka guys udah jam 6 inilah kondisi toko buahnya ya toko buah Jalan yuk, kita jalan Kita beli gorengan Kita beli gorengan masih ada ga ini? Hah? Enak-enak Kita udah selesai reviewnya, ya kondisi pasar desa Pinang merah seperti itulah Kita udah dapat ini jadi... Oke? Okay. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen Oke? Okay. Masuk orang Oke, okay, thank you!